Nah, supaya saya tidak berkepanjangan, sementara sesi ini saya cukupan di sini. Nanti kita ngomong mengenai Nabi Dolem ini. Tapi saya tadi setelah mendengarkan kedak-kedak tadi ya, tadi ada monyet apa tadi itu? Babon-babon malon di si Pramaya Saya itu kan berguru sama Sabrang, loh. Setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid. Saya banyak mendengarkan Sabrang untuk hal-hal yang saya tidak mungkin tahu, dan saya juga punya banyak hal untuk Sabrang yang Sabrang tidak butuhkan gitu masalahnya. Saya percaya, tena <tuh>. sama dengan nasib saya ke Indonesia, saya itu tidak mampu melakukan yang Indonesia mampu lakukan. Dan saya mampu melakukan yang Indonesia tidak butuh untuk melakukan. Tahu sih, tidak ada gunanya hidup saya kan gitu kan. Saya harus isi untung aku untuk anak-anak di KC yang masih salah sangka kepada saya. Nah, belajar saya kepada Sabrang itu tiga hal. Yang saya ingat ini tadi setelah mendengarkan lagu segmen umat dan segmen... 18 tadi. Pasca 17 toh ya, 18 Sabrang cerita kepada saya penelitian mengenai lima monyet yang disiram air satu Nomor dua Sabrang menjelaskan kepada saya kenapa manusia dibanding monyet itu sangat menang evolusinya Sementara kalau monyet gitu-gitu terus itu-itu Sabrang Yang ketiga ini bukan perintah. Ini anjuran tapi diam-diam juga awas enggak Yang ketiga gini, Mas. Saya itu mungkin ahli di masa silam, tapi saya bodoh untuk masa gini untuk masa depan kita tidak tahu. Kita masih unda-undi, kita masih. Maksud saya gini. Sabrang pernah mengatakan bahwa bedanya orang barat sama orang timur adalah kalau orang barat itu melakukan perjalanan atau perjuangan keluar dirinya, tapi kalau orang timur melakukan perjalanan ke dalam dirinya dia pasti bisa lebih menjelaskan, tapi saya kasih clue sedikit jadi kalau orang barat anda tahu orang-orang ya anda tahu bagaimana kebesaran mereka bisa dicatat gedung-gedungnya, peninggalan peninggalannya selalu sesuatu yang di luar dirinya Sementara kalau orang timur Mojopahit enggak punya peninggalan Demak enggak punya peninggalan Yata, Sriwijaya enggak punya peninggalan Yang gede-gede kayak di barat Sehingga kita diremehkan di mana-mana Karena menurut Sabrang orang timur itu perjalanannya Perjuangannya ke dalam dirinya Jadi yang diurus orang timur adalah Pengembangan kepribadiannya Manusianya Bukan hasil fisik di luar dirinya Itulah, saya kasih contoh misalnya Borobudur itu termasuk dasarnya apa bedanya Borobudur dengan mal gede ini kan memegak bodoh ya mas ya? ada mal yang lebih gede dari Borobudur, tapi bedanya apa mas kalau mal itu supermarket atau apapun itu untuk apa mas kenapa dia dibikin, apa aktivitas yang di Sediakan oleh dia Materialisme, perdagangan, kapitalisme, industri Orang berjual beli Jadi sesuatu yang sifatnya materialistik di luar dirinya Kalau Borobudur Borobudur itu letaknya di luar apa di dalam diri manusia Nilai Borobudur itu letaknya di luar manusia atau di dalam diri manusia Di dalam itu contoh dari bangunan timur. Jadi borobudur itu ada arupa tua ada arupa itu ada, ada ini ada ini ada ini dan semua itu adalah konsep yang letaknya di dalam diri manusia. Sama dengan pertunjukan wayang. Wayang kulit. Wayang kulit itu bukan teater modern. Dan juga bukan teater seperti yang dipahami oleh orang modern. Kalau orang teater modern, misalnya Anda nonton Oedipus Rex, Anda nonton Kasir kita Arifin Sinur, Anda nonton apa? gula atau karya-karya Shakespeare atau karya-karya siapa? Itu Anda nonton untuk untuk mendengarkan urutan ceritanya dan Anda mencoba memaknai apa yang diungkapkan oleh cerita itu kalau teater anda nonton di tim juga begitu misalnya nanti ada Sengkuni orang enggak tahu datang untuk memahami apa maksudnya Sengkuni ini lakon Sengkuni 2019 di Surabaya tanggal 8 dan 7-8 di Jakarta Apa dengan wayang? Kalau orang nonton wayang, mas, sudah tahu ceritanya, mas. Pelakon apa aja udah tahu penontonnya. Jadi dia tidak nonton wayang dengan matanya. Yang ditonton di panggung wayang itu hanya alat untuk supaya dia ada di dalam kesadarannya. Oh, iki kutu diajar, itu di dalam dirinya. Oh iya elek, iki, iki, iki kutu mati. Iki gitu. Jadi dia nonton Atau dia menyadari kembali Meneguhkan kembali Ingatan dan kesadarannya terhadap nilai-nilai Yang ada di dalam dirinya Itulah kebudayaan timur Bukan kebudayaan Barat. Nah sekarang kita ini Timur tidak Barat belum Angeli. Ibarat ayam Selalu ingin lomba terbang Lomba terbang Tidak pernah berhasil dia jadi ayam juga gak mau, kan begitu Kan susah bangsa kita Makanya ada 45 pertanyaan yang kita siapkan untuk calon presiden Meskipun dia juga Kan ada pengantarnya, ini tidak harus dijawab Dijawab sebagian monggo, seluruhnya monggo Tidak dijawab, juga tidak ada masalah Tidak terkena pasal berapapun Bahkan dianggap tidak pernah ada pertanyaan tidak apa-apa, enak atau makanya itu mas. Enggak apa-apa, kurang keberangan orang apa, -apa beranur, Dan saya tidak akan mengatakan apa sesungguhnya karena sebelum saya perang ya, semua banyak hal di maknya yang saya omongkan itu masuk sebenarnya kalau Anda boleh, kalau Anda bersedia untuk nyicil belajar ya. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah apa yang tidak saya tulis. <tuh -tuh. <tuh -tuh. <tuh. Bingung nih bisa aku nulis cet-cet-cet ono saya tak tulis Doleh ono kenapa kok saya nulis itu nah, itu kan gak saya tulis mas ngerti gitu, mas Sebenarnya saya tidak pernah ngomong Tentang apa yang sebenarnya saya omongkan Karena saya berhadapan Dengan orang yang juga tidak akan paham Kepada apa yang sudah saya simpan itu Jadi kalau ibarat Al-Quran Ada banyak Lebih banyak lagi ayat yang di ada ayat yang difirmankan jumlahnya 6.666 Tapi jumlah ayat yang tidak difirmankan berapa kira-kira? Tidak terbatas Berapa sifat Allah? 99 katanya Kok bisa loh Anda bilang Allah sifatnya 99 Kok Allah kok bisa dihitung gitu? Tidak mungkin sifatnya Allah 99, sifat Allah tidak terhingga, tidak terbatas, tidak terjangkau oleh angka Cuman karena kita itu bisanya cuman segitu, ya sudah dikasih tanda-tanda saja ada 99 Tapi bukan itu sifat Allah yang sesungguhnya Karena Allah sendiri mengatakan Lawka nalbahrum idadalli kalimati rabbi dan Afidal Bahru kau bela tentang kalimatu walau Andaikan seluruh air dari tujuh samudra ini dipakai untuk menulis menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah maka akan kering tujuh laut itu sebelum bisa menuliskan ilmu-ilmu. Meskipun dituangkan kembali air ke tujuh samudra terus menerus Madada terus menerus. Jadi jangan salah sangka bahwa Allah itu bersifat 99 apalagi 20 Itu hanya tanda-tanda Sebagaimana saya pernah menjelaskan ke saya zaman dulu Bahwa warna itu yang dikenal oleh komputer sekian Yang dikenal oleh mata telanjang sekian Tapi warna sebenarnya mungkin bermilyar miliar kali lipat Jenisnya warna itu yang kita tidak bisa melihat Karena mata kita sangat terbatas spektrumnya dan peralatannya. Nah, jadi teman, teman sekalian sekarang kita dengarkan sabrang dua monyet dan satu perjalanan ke dalam dan keluar tadi setelah itu kita musik setelah itu baru kita ngomong ke Nabi Zolim dalam tanda petik, lah, ya. ini nggak ada masalah mas Nabi Zolim, gak ada yang marah bener kan saya masih toleran jangan-jangan nanti ada yang marah lebih masuk, tapi tidak ada ya. Teman-teman, kaca tidak ada masalah dengan judul itu. Enggak di fatwa ya, papa gitu enggak. Dan... kan tanda petik, kan? tanda petik. seandainya enggak tanda petik juga. Tidak apa-apa sebenarnya. Cuman ya, kita ini kan toleran, ya. Toleran kita ini kan multikulturalis. Ya? Oke, tepuk tangan untuk sabar dengan dua monyet dan satu.